Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu ini kita makan bareng-bareng Land project <laughs> Mangan pinggir kali lur. Suasana ini ppkm PKM Jadi nggak boleh ke wisata dulu Penang kali oleh Ya munah PPKM bulan nang kali karo go bobot tok iki bener Pak Yang penting takut mangan. Barne atus mangan <tuk> aneh. Baju ini pak telaga Semeru, telaga Semeru. Oke selamat makan, eh, selamat makan, selamat menyaksikan. Halo guys, aduh sekali guys, guys, guys. Woo! kamera Ya udah oh. namanya <laughs> gua ape karena dari oh, satu, wow! tunjuru banjir rugi <laughs> ya nih bidadarai turun dari sepeda baik efek PPKM maju sekali dolarin nangkali dolarin nangkali rek robongan nangkali kopi, kopi, kopi, kopi, kopi. kopi wedangnya juali awas kacamatanya disponsori oleh wedang kopir kali ini kita kolaborasi sama LTV ya jangan lupa kunjungi juga channel youtube LTV ntarik, kita lihat-lihat dari atas ya. kening dan cegar udah Awas-awas ya. biar imun bertambah. Lihat nah, ya, pemandangan di atas sana. Atas. Api Api. Eh.